yang dipekerjakan pun kebanyakan anak-anak yang berusia muda bahkan di bawah umur yang sudah dipaksa untuk menerkam saudaranya sendiri sebangsa setanah air ya mereka ini udah dilatih untuk bisa mengintimidasi saudara-saudaranya sendiri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 Tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Visual terbaru. Maka fix itu adalah penipuan. Dan jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Baik ya. Hari ini siapa yang masih serba salah ya. Yang mungkin tetap dihantui dan akhirnya merasa gelisah. Yang mungkin hari ini udah nggak semangat lagi mau ngapa-ngapain atau mungkin ada yang udah kangen banget pengen ketemu dep collection dari aplikasi pinjol yang sudah mencaci maki setiap hari atau mungkin ada yang udah pernah dengar disebutin semua yang ada di kebun binatang. Nah, hari ini kita pengen uh, kasih tahu ke kalian ya bahwasannya Polda Metro Jaya sudah memberitahukan ya kepada seluruh dep collection pinjol ya baik yang legal maupun yang ilegal. Kalau yang legal OJK itu bagaimana, bang? Mereka itu tidak boleh ya melakukan pelanggaran hukum dengan cara ya menjatuhkan harkat martabat seseorang atau mungkin mempermalukan orang lain atau mungkin melanggar beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang udah pernah kita share di video-video yang sebelumnya. Yang kepo pengen tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh DC dari aplikasi pinjol legal OJK ini? Kalian bisa langsung cek di video yang sebelumnya. Jam penagihannya pun ada. Tidak boleh melebihi jam 8 malam. Kalian langsung cek saja di video yang sebelumnya. Nah, terkait tentang DC. Dari aplikasi pinjol ilegal ini. Kita nanti akan melihat sama-sama ya. Bagaimana dari Polda Metro Jaya melakukan penggrebekan. Ya, terhadap uh, kantor pinjol ilegal yang hari ini. Diduga bos-bosnya itu berasal dari negara Tiongkok Coba bayangin hari ini yang menjadi pekerja adalah orang Indonesia Yang hari ini diadu domba adalah orang Indonesia Dan yang mengambil keuntungannya dibawa ke negara mereka Kejam dan aku anggap aplikasi pinjol ilegal ini yang legal bagaimana ya? Kalau khususnya untuk yang ilegal ini seperti penjajahan teknologi hari ini, ya kan kita secara tak langsung sudah dijajah dengan cara diperas. Setelah setuju hari itu kita udah diuber-uber uber dan diancam-ancam kalau nggak bayar kita akan disebar data. Oke, langsung saja kita pengen cek dulu video berikut ini. Dari tim Polda Metro Jaya dari Direktorat Kriminal Khusus telah melakukan pengerebekan. ...terkait dengan kegiatan pinjaman online ilegal. Kegiatan ini diselenggarakan secara ilegal karena tanpa izin dari OJK. Kemudian mereka yang dipekerjakan pun kebanyakan anak-anak yang berusia muda bahkan di bawah umur. Tentunya juga ini kami mengimbau kepada orang tua agar betul-betul mengawasi anak-anaknya dan memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan pekerjaan yang ilegal tentunya ini ada dampak hukumnya kegiatan seperti ini melanggar undang-undang yang ada baik itu undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang itu oke ya tadi kita udah ngedengerin sama-sama ya bahwasannya hari ini pihak kepolisian sudah mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat kepada rakyat Indonesia agar untuk tidak lagi bekerja dan menjadi pegawai Serta bekerja sama dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal ya Jadi udah jelas jangan nanti di akhir perjalanan banyak yang merasa menyesal Karena Yakinlah ketika kalian memang saudara-saudaraku ini bersungguh-sungguh mencari pekerjaan Sudah pasti ada pekerjaan yang lebih baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita ya Dengan tidak cara dengan menjolimi orang lain ya Aplikasi pinjol ilegal ini sudah pasti penuh dengan caci maki Sudah pasti penuh dengan ya yang namanya menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya Dan ternyata sesuai dengan penggerebekan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya Ternyata DC itu adik-adik kita. Hari ini yang sudah bekerja, yang sudah dipaksa untuk menerkam saudaranya sendiri sebangsa setanah air. Ya, Mereka ini udah dilatih untuk bisa mengintimidasi saudara-saudaranya sendiri. Nah ini cukup disayangkan. Dan apabila ini terus dibiarkan berlanjut, maka mereka akan terbiasa mengintimidasi orang lain. Ya aku... Bertitip pesan ya kepada seluruh teman-teman adik-adik dan semua warga yang hari ini sedang bekerja di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Segera resign ya karena hari ini polisi udah nggak main-main ya Karena hari ini yang menjadi korban dari aplikasi pinjol ilegal ini masih saja terus bertambah Hari ini untuk kalian yang mungkin sedang mengalami masalah seperti ini jangan panik ya kalau kalian hari ini diancam disebar data, kalau hari ini kalian sudah diintimidasi atau mungkin diancam, maka segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Itu sudah perintah Kapolri kepada Kabareskrim Polri untuk mengirimkan telegram kepada seluruh jajaran Polda di Indonesia agar segera merespon cepat semua laporan masyarakat terkait tentang aplikasi pinjol ilegal ini. Jadi jangan takut, kita harus bisa bersama-sama ya menyelesaikan masalah ini sesuai dengan instruksi Pak Menko Polhukam RI agar untuk tidak dibayar saja, ya stop menjadi budak dari aplikasi pinjol ilegal hari ini. Oke okay, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah wawasan dan membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sudah merasa dipermalukan dengan cara disebar data. Kalian tak perlu menarik diri. Jelaskan saja kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian bahwasannya itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi jangan ditanggapi dan gak usah lagi dilayani.